Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di f Channel Apa kabar teman-teman semuanya Nah kali ini saya ingin berbagi informasi Mengenai aplikasi yang direkomendasikan Untuk membayar tagihan, -tagihan rumah tangga Seperti contoh tagihan listrik PDAM kemudian wifi dan lain sebagainya nah fitur-fitur tersebut akan saya bahas sebentar lagi tapi sebelumnya tonton terus video ini dan jangan di skip dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dari info video saya tetap sebelumnya kita intro dulu langsung saja kita langsung ke tutorial berikut di bawah ini. Nah teman-teman, karena saya sudah mendownload dan sudah menggunakan aplikasi ini, teman-teman cukup menonton saja video ini hingga selesai. Nah aplikasi itu sebenarnya banyak sekali di uh, yang disediakan oleh Play Store. Nah banyak sekali untuk pembayaran multi payment sebagai contoh aplikasi link aja kemudian mitra Tokopedia mitra Bukalapak serta dana nah teman-teman yang akan saya re rekomendasikan di sini adalah mitra Bukalapak sebagai contoh saya coba mengklik atau men dari Google aplikasi untuk membayar listrik di antaranya ada Flip kemudian Paypass ada OVO sebenarnya masih banyak yang bisa di download atau platformnya nah teman-teman di aplikasi Android saya sudah ada aplikasi namanya Mitra Bukalapak nah di aplikasi Mitra Bukalapak ini itu menu yang ada di dalamnya itu sangat lengkap nah pasti banyak menu-menu uh, yang bisa kita manfaatkan dan ini juga bisa kita gunakan untuk bisnis penjualan virtual account atau uh, seperti pulsa paket data kemudian token listrik bayar bayar apa saja bisa dilakukan ini untuk menu yang ada pada aplikasi mitra Bukalapak ini sangat-sangat lengkap mulai dari pembayaran listrik token listrik PDAM angsuran motor cicilan dan lain sebagainya sudah ada di menu aplikasi ini nah teman-teman jika teman-teman ingin top up dana yang ada di Mitra Bukalapak tinggal ikuti saja petunjuknya simple dan sangat mudah nah asalkan teman-teman memiliki rekening bank untuk mengisi saldo yang ada pada aplikasi Mitra Bukalapak Bagaimana teman-teman? Mudah dan sangat menarik, bukan? Ide bisnis uh, dari aplikasi ini bisa dijadikan sumber pendapatan atau sumber penghasilan kita selain yang utamanya. Karena pertama dari dari apa? Dari harga yang yang tersedia di platformnya, juga uh, pelayanannya pelayanan dalam arti kata eh, pada saat kita membayar itu jarang adanya komplain atau terjadinya apa nama tuh eh, error itu saja teman-teman sekali lagi terima kasih yang telah menonton video ini jangan lupa like comment share and subscribe nantikan video-video saya selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Check it out